Tentu, di sini kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia, serta vitamin yang membuat kita nggak bisa tidur dan melek terus. Persahabat, ya, tunggang <tuh> pertama ada sebuah unggahan spesial dari Om Gizar di akun Instagram pribadinya. Om Gizar mengunggah sebuah postingan foto cantik Dedek Lesti Kiciora Terlihat persahabatnya setiap penampilan, Dedek Lesti mampu membuat para... Tentu terpesona dan selalu bahagia hingga bangga bersahabat Yang tampil beda, tampil sangat cantik Membuat pangling kita semua para fans Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada Dede Lesti Dan kita lihat ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Om Izhar Mengatakan sang kejorak katanya tuh Om Izzaraja mengatakan bahwa Dedek Lesti adalah sang kejora, mudah-mudahan selalu bersinar dan selalu memberikan karya-karya yang sangat luar biasa. Dalam postingan tersebut untuk banyak sekali komentar, kita lihat persahabatnya ada komentar dari si cantik Dedek Lesti kejora mengatakan, love bapak katanya masya Allah dengan nada Dedek Lesti persahabat ya. <laughs> Mengatakan love you bahwa masya Allah lo, hubungan erat hubungan harmonis Antara keluarga Dedek Lasti dan kakak Rizky Bilar Selain Dedek Lasti tentu banyak sekali komentar dari para fans Salah satunya juga dari akun Rosa Underscoreles24 Mengatakan dulu idola sekarang jadi mantu ya Pak It's Harwilendra Masya Allah sahabat, ya Yang dulu diidolakan sekarang Menjadi menantu persahabat ya memang jodoh dan tentunya takdir yang mempertemukan persahabat ya kita semakin bahagia Mudah-mudahan rumah tangga dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar penuh diberikan kebahagiaan dan tentunya kemudahan Ke kabar berikutnya kita lihat persahabat terunggah spesial juga dari akun Leslar lovers yang memposting sebuah unggahan ya dari Bang Bedi Buliana sopian dan Abang Rizky Bilar nih Masya Allah tentunya sebelumnya ya Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan di guestnya foto sedang bermain sepak bola Persahabatnya ada kalimat Gue gantiin Cristiano yang gak jadi ke tim biru langit Katanya wow langsung ada Tentunya senggola nih dari Bang Bedi Masya Allah <laughs> memposting foto Ronaldo memakai jersey warna merah tentunya jersey dari Manchester United. Uhum, uhum, ada yang keter -keter nih Edriski Billar. Wow, <laughs> ini kayaknya persahabat ya. Lawan berat dari kakak Briski Billar nih. Tentunya di Manchester City. Tentunya Cristiano Ronaldo ada di MU. Masya Allah. Tentunya laki banget persahabatnya membahas sepak bola nih. <laughs> Antara kakak Ipar dan adik Ipar memang luar biasa, hubungannya persahabat ya, semakin akrab, kita merasa bahagia dan bahagia kepada mereka. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Selanjutnya kita juga tentunya diinfokan kembali oleh Indosiar. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara tasyakuran pernikahan lesla persahabat ya. Tentu kita mendapatkan kejutan yang akan membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Bilar. Yang mana besok tentunya hari Minggu akan tentunya memberikan kejutan dalam acara Tasyakuran Pernikahan Lestlar bersama ya catat dulu jangan sampai ketinggalan mulai jam 8 pagi tanggal 29 Agustus hari Minggu besok bersahabat ya jangan sampai lupa nih jangan sampai terlewatkan. Untuk selalu menyaksikan acara pernikahan Dedek Lesti dan Kakak Rizky Pilar berikutnya, kita menafatkan vitamin bahagia banget nih, para sahabat. Ya, masya Allah, luar biasa, makin gak sabar tentunya. <gifat> ini detik-detik Kakak Rizky Bilar cium kening Dedek Lesti, masya Allah. Ini adalah spoiler cinta apa di Lestlara, para sahabat. Ya, yang tentu akan tayang juga Besok hari Minggu. Jam 15.30 Jangan sampai ketinggalan Tentu kita merasakan kebahagiaan juga Dalam postingan ini Dedek Elasti yang dicium keningnya Yang baper kita semua pastinya Bersahabat ya aduh <tuh> Ini luar biasa Bersahabat ya Tentunya mereka bikin iri para jomblo Aja nih bersahabat ya aduh Membuat semakin bangga dan bahagia Kepada mereka mudah-mudahan Tentu mereka selalu Memberikan kebahagiaan untuk dan semua para fans kita lihat ungahan ini unggah juga direpost oleh akun sendal putih anak korbila banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans yakni dari akun yayu.skmoet mengatakan Baru melek hobah Angan-angan terus nih Tuh persahabat ya Agak sabar kata Neng Ria <tik> Vitaminnya bikin meleleh min Dari rohmi.wahyuni Masya Allah <tik> Emang cute banget persahabat ya Doakan sayang terbaik Mudah-mudahan Dede Lesti dan kakak Rizky bila Selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua Dan kita lihat persahabat ya ada sebuah postingan dari Antefini ini Mengingatkan setiap hari Minggu Ini tentu hari Minggu para sahabat akan segera Tentunya dihadirkan terus Acara Cinta Berdila tetap Tetaplah setia bersamaku Ini akan tayang jam 15.30 jam setengah 4 sore setiap hari minggu dicatat hari minggu yang sampai ketinggalan akan ada acara cinta Leslar, apa di Leslar di dicatat terus sebagai fans tentunya kita harus tetap dukung karya-karya dari idola kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap stay tune dan kontengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menariknya terbaru selanjutnya ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan menuncapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.